Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Tugu Garuda Pancasila di daerah Kunirkidul ya. Itu ada gerbang masuk Desa Kunirkidul dan di sebelahnya ini ada Tugu Garuda Pancasila. Langsung aja kita review ke sana, Guys. Yuk. Jadi, ini berada tepat di gerbang masuk Desa Kunirkidul. Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Ini kebetulan cuaca lagi gerimis Jadi ada Seperti ini Di bawah ini ada pahlawan Tema perjuangan 45 Mungkin melawan Belanda ya sudah sudah diperbarui ini. dulu, lebar sampai sini dulu. Dulu lebar karena ada pembangunan, ini gapura jadi harus merelakan lah sebagian. Ini dia penampakan burung garudanya masih gagah perkasa. Di samping kanan kirinya ada tulisan UUD 45 dan itu di sila kedua tulisan iangnya disingkat hanya YG berusia lebih dari setengah abad tapi masih cukup terawat ini ada pejuang kemerdekaan yang mungkin meneriakkan merdeka yang tangannya ini sudah sering putus nyambung putus nyambung tetap diganti kemudian ada senjatanya ini di depan. Jadi tidak hanya mampu runcing dia membawa senjata api juga. Kemudian di sini ada sisa-sisa dari sebagian monumen yang dihilangkan karena membuat gapura ya di sini ikut jalan Kopral Soehid. Ini dia gapurannya, jadi ada CCTV juga untuk memantau. Oke, sekian review tugu Garuda Pancasila di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Semoga e, bermanfaat ya bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, sehat laras, rezeki lancar untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.